Kita berdoa, Bapak di terima kasih kepadaMu sebab ke Tuhan yang baik. Terima kasih buat keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua dosa kami sudah diampuni. Kami sudah menerima hidup yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami sedang diubahkan, dibaharui untuk menjadi seperti Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kau menjawab doa-doa kami dan Engkau memberi segala kau kami berdoa dan persiapan buat bangsa Indonesia. kami percaya engkau mengasihi bangsa kami percaya engkau akan menolong bangsa kami berdoa biar virus atau pandemi covid-19 ini dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan Dicukurkan, semua kami berdoa, dicukupkan, semua yang Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah sakit Semburkan dan pulihkan mereka, Bapak Kami berdoa Supaya Tuhan memberikan mereka ketenangan Bapak. Kami berdoa buat kami semua Yang masih sehat, yang belum terinfeksi Supaya kami dapat mematuhi Langkah-langkah, aturan-aturan yang sudah diberikan Dengan disiplin dan penutup jawab sehingga penyebaran virus ini dapat dihentikan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang berdoa. Kami percaya kau melihat segala usaha kami. Kami yakin kau hargai Dalam masa-masa seperti ini kami berdoa, kau bicara supaya kami yang belum bertobat dapat bertobat dan percaya pada mendekatkan diri kepada mu Dan mari kau bertindak karena usaha kami tidak mungkin akan menyelesaikan semua ini kecuali kau turun tangan. Dan kami yakin engkau sedang bekerja. Berkati seluruh jemaat di rumah yang sedang beribadah. Walaupun kami beribadah tetap dari rumah dan di tempat yang berbeda. Tetapi kami harus serius beribadah. Sungguh-sungguh. Gimana -sungguh. dulu orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan kesepakatan doa puji yang kami didengar dan dijawab oleh engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak kami bersyukur kepada Bapak. Kami mau dengar firman, tolong kami mengerti dan melakukannya, ya, Bapak. Kuasa ini, sih, waktu di firman, dari hati kami Aku menunggi dalam nama Tuhan Yesus. Buat Tuhan, kudisa, tanda-tanda, dan meneguhkan firman menegurkan, ya, Bapak. Dan ya, kau masih ngasih. Berapikan, berapikan, Bapak, Bapak, bapak. dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua katakan, amin. Silakan untuk saudara sekalian. Walaupun saudara di rumah kita beribadah bersama tetapi dari tempat yang berbeda Tapi kita harus sungguh-sungguh, harus fokus Hari ini saya akan berkotbah atau menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah Prinsip ibadah yang benar bagian dua Prinsip ibadah yang benar yang kita sudah belajar ada tiga Yang pertama, mengenal dan menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar Ini hanya mungkin melalui Yesus Kristus Mengapa? Karena selain Yesus adalah wujud pernyataan diri Allah yang sempurna Ia juga adalah menjadi manusia yang mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita Prinsip yang kedua Engkau dan saya menjadi sama dengan yang kita sembah, Maksudnya Kalau kita benar-benar sudah mengenal Dan menyembah Allah yang benar Dengan cara yang benar Maka itu akan terwujud Dalam hubungan kita Dengan sesama kita Roma pasal 8 Ayat 29 berkata Semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga Ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambar Gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu, menjadi yang suruh di antara banyak saudara. Alkitab juga mengatakan, kita adalah surat Kristus. Seharusnya waktu orang itu. lain melihat kita, mereka melihat Kristus Yesus. Dan kalau kita menyembah Allah yang benar itu dengan cara yang benar, maka kita akan menjadi seperti Allah yang kita sembah itu. Amin. Hmm. Prinsip yang ketiga yang kita sudah belajar. Tuhan mengawal ibadah dengan sempurna. Ia memutus roh kudus, roh kebenaran yang akan menuntun kita, saya dan saudara yang beribadah kepadanya. Amen. Ia juga telah mengilhamkan Alkitab, menurunkan Alkitab, roh kebenaran yang juga akan menuntun Anda dan saya. Ia juga telah menerangi hamba-hambanya terdahulu. Untuk membentuk doktrin-doktrin utama doktrin sehingga kita ada patokan, kita tidak salah dalam pengajaran-pengajaran kita. Amen. Ia juga telah mendirikan gerejanya dan mengangkat KTPP dengan maksud untuk memperlengkapi kita orang-orang percaya. Amen, Nah hari ini saya mau bicara tentang prinsip Ibadah yang benar bagian dua. Kita akan mendasari kota ini Pada Filipi pasal 3 Ayat 1 sampai dengan 6 Saya bacakan bagi saudara Saudara perhatikan di Alkitab Saudara Firman Tuhan berkata demikian Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan Menuliskan hal ini lagi kepadamu Tidaklah berat bagiku Dan memberi kepastian kepadamu Hati-hatilah terhadap anjing-anjing Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat Hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat yang palsu Karena kita orang-orang bersunat Yang beribadah oleh roh Allah Dan yang bermegah dalam Kristus Yesus Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lainnya, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lain, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8, kata Paulus. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang-orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan atau penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat Aku tidak bercela. Mari kita perhatikan yang pertama Alkitab berkata akhirnya Saudara-saudara Bersuka dalam Tuhan Menuliskan hal ini kepadamu Tidaklah berat bagiku Dan memberi kepastian kepadamu Artinya Sebagai hamba Allah yang benar Atau sebagai pemberita Injil Pengajar Atau Allah yang benar yaitu Alkitab Paulus tidak akan sungkan-sungkan untuk selalu Mengingatkan dengan Sangat kepada umat Tuhan Apa yang Paulus ingatkan? gimana berkata Hati-hatilah Terhadap pengajar Sesat, pengajar Jahat, penyunat palsu Yang kita sebut sebagai Anjing-anjing Filipi -anjing. 3.18 berkata begini Karena seperti yang telah kali katakan kepada Dan yang menyatakan pula sekarang Saking menangis Banyak orang yang hidup Sebagai seteru salib Kristus Banyak orang yang hidup Sebagai seteru salib Kristus Siapa itu mereka Saking seteru salib Kristus Pertama Dia pengajar jahat Dia adalah penyulat-penyulat palsu dan yang orang-orang kita disebut anjing-anjing. Yang kedua, orang-orang yang mengaku umat Tuhan tetapi hidupnya kontradiksi, bertentangan dengan izin yang mereka akui dan percayai. Hidup mereka bertentangan dengan ajaran-ajaran kitab. Mereka adalah orang-orang yang terpengaruh pada pengajar sesat, penjual palsu atau anjing-anjing. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, "Hati-hati Alkitab tegaskan Dalam Filipi Pasal 3, 19 Kesudahan orang-orang seperti ini Yaitu mereka-mereka yang menjadi seteru salib Kristus Kesudahan mereka adalah kebinasan. Tuhan mereka adalah perut mereka Kemuliaan mereka ialah air mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia Paulus mau kita hati-hati Paulus mau kita beribadah dengan benar Amen Dan yang kedua yang kita belajar dari ayat-ayat ini Dikatakan Paulus Menunjukkan Atau mengajarkan kepada kita Ciri-ciri ibadah yang benar Pertama Kita lihat dalam Filipi Pasal 3 ayat ya, Dikatakan begini Karena kitalah orang-orang bersunat Yang beribadah oleh roh Allah dan ia dan berpegang dalam Kristus Yesus dan yang tidak pernah percaya kepada hal-hal lahiriah. Dengan kata ada empat prinsip ibadah yang benar yang rasul Paulus ajarkan melalui teks ini agar kita bisa berhati-hati dalam pengajar-pengajaran salah atau sesat. Agar kita bisa berhati-hati dengan pesunat-pesunat yang palsu supaya nasib kita jangan seperti mereka-mereka yang menjadi seteru salib Kristus yang berakhir dalam kembinasaan. Yang hanya mementingkan perut mereka dan kesenangan-kesenangan dunia Pertama kita lihat ini, prinsip ibadah yang benar yang pertama, bersunat hati, tapi bukan jasmani. Boleh saja saudara mau bersunat untuk jasmani, untuk kesehatan. Tetapi kalau penyurat penyembah You know. Ibadah yang benar, prinsip yang pertama, bersunat hati, bersunat rohani, tetapi bukan biasa. Bersunat rohani, menanggalkan dosa, menanggalkan kebiasaan, berbuat dosa, dan hidup sesuai dengan firman. Manus 4 empat, ayat satu sampai tiga berkata demikian: "Perhatikan baik-baik, saudara-saudaraku yang dikasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh, -roh ini Apakah mereka berasal dari langit? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku Oh Yesus Kristus datang sebagai manusia Berasal dari Allah Setiap roh yang Mengaku bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia Dia adalah roh Amin Dengan kata lain Kalau roh Allah yang membimbing dan menghidupi dalam ibadah kita Dia akan membawa kita Untuk percaya Menghormati Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang Indonesia itu jenis, ibadah kita itu. dipimpin dan dihidupi oleh Roh Allah, Amin Dan Roh Allah itu akan memimpin kita untuk mengakui, untuk percaya, untuk menerima, untuk menyembah Yesus sebagai Allah atau Tuhan yang benar, ada, ame? Mari kita lihat Yohanes pasal 12 ayat 13 perhatikan firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran Ia akan Memimpin kamu ke dalam Seluruh kebenaran Sebab ia roh Tidak akan Berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakan Dan ia akan memberitakan Kepadamu hal-hal yang akan datang Ibadah yang benar Adalah ibadah yang dipimpin Dan didupi roh. Dan kalau roh itu bekerja, dia akan pimpin dan mampukan Anda untuk hormati firman Allah sebagai firman Allah yang hidup. Untuk memampukan kita bukan saja untuk mengerti, tapi jangan laku firman. Amin. Itu ibaratnya. Kita baca lagi satu ayat satu ayat 2. Dikatakan begini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, saya percaya ibadah yang benar adalah ibadah yang dipimpin dan dihidupi oleh Roh. Dan kalau Roh kudus tetap itu dipimpin, kita akan menjadi umat yang taat kepada Yesus. ini, 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14 berkata begini segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan." Itu dalam iman Dan dalam kasih ke Christ, Dalam Kristus Yesus Belihara harta yang indah Yang telah kepercayakan kepada kita Oleh roh kudus Yang diam di dalam kita Saudara, si Bahwa ciri ibadah Yang benar adalah yang kedua Dipimpin Dan dihidupi Oleh roh Amin Itu berarti kita yang dipimpin dan yang dihidupi oleh rohan dalam ibadah Akan menjadi orang yang menjadikan Yesus Satu-satunya Tuhan dan Juru selamat kita Kita akan menjadikan akita Menjadi dasar hidup kita Pola hidup kita Dan kita akan taat Bahkan ketaatan kepercayaan Kepada Yesus dan ajaran ajarannya Kita anggap sebagai harta yang terindah dalam hidup kita sekarang. Amin, Amin, Amin. prinsip ketiga kita lihat dari ayat ini. Bermegah dalam Yesus. Haleluya Haleluya. Amin. Bermegah dalam Yesus. Orang yang beribadah dengan benar akan jadi orang yang bermegah dalam Yesus. Artinya apa, saudara? Saya baca beberapa yang saya tulis di sini dan saya yakin ini memberkati saudara. Pertama, kita penuh kekaguman akan akbarnya Yesus Kristus karena Dia Allah. Yang jadi manusia Kita yang beribadah dengan benar ini Kita akan penuh kekaguman Akan siapa? Akan akbarnya Yesus Kristus Karena ia adalah Allah yang jadi manusia Amin Kita akan penuh kekaguman Akan akbarnya Yesus Kristus Karena karya penyelamatannya Yang sempurna Tuntas bagi kita kita akan penuh kekaguman akan akbarnya Yesus Kristus atas kasih dan pengorbanannya yang tiada duanya. Kita akan penuh kekaguman akan akbarnya Yesus Kristus atas hikmat perencanaan-Nya, yang tidak pernah gagal. Saya percaya Tuhan punya rencana atas kita umat-umatnya di sini. Walaupun ada masalah, walaupun ada kesesakan, saya yakin rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin, Amin. Itu sebabnya kita kagum akan megahnya, akbarnya Yesus Kristus. Kita juga penuh kekaguman akan megahnya, akbarnya Yesus Kristus atas janji-janjinya. Ya dan Amin. Kita penuh kekaguman akan akbar Yesus Kristus atas pemeliharaannya yang sempurna atas hidup kita. Sehingga sebenarnya ibadah ini. Penuh kekaguman, dia. dia sangat akbar. Dia sangat agung dan mulia. Pribadi, karya, ajarannya, apa yang dilakukan, rancangannya, semuanya akbar. Coba kita lihat rezeki keempat Dikatakan tidak menaruh pada per tidak men menaruh percaya pada hal-hal lain Apa maksudnya rezeki keempat ini? Artinya, hal-hal lainnya ribuan. Kesukuan, kebangsa Bahkan kegiatan agama Tidak ada tempat Dalam ibadah yang benar Sekalipun itu penting bagi manusia Paulus berkata Dalam Filipi pasal 3 Ayat 4 C sampai 6 berkata begini Aku tidak menaruh percaya Pada hal-hal lainnya Sekalipun aku juga ada alasan untuk Menaruh percaya pada hal-hal lainnya Apa itu hal-hal lainnya? Dia mengatakan. Jika ada orang menyangka Dapat menaruh percaya pada hal, -hal itu pada hari ke-8 tadi. bangsa saya umat pilihan dari suku Benyamin dan orang ibrahiem asli dia. Bahkan tentang pendirian tentang hukum Taurat, aku orang Torisih Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi selanjutnya berkata, Ibadah yang benar saudara. Tidak memberi peluang kesempatan Kepada lahiriah, Ritual, kesungguhan Bahkan kegiatan-kegiatan Tapi ibadah yang benar Adalah Pertama tadi saya sudah sebutkan Ibadah yang benar adalah Kita bersulat hati Bersulat rohani Dan bukan fisik kita Amin Amin, Yang kedua Ibadah kita Dipimpin dan dihidupi, Dimampukan oleh roh Allah Dan kalau roh Allah memampukan kita Ia akan membuat kita menghormati Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan yang benar Allah yang benar Juru selamat Dia akan menuntun kita Untuk menghormati kita Membaca, merenungkan, dan mencari pelaku firman Adalah kesukaan, iman, dan ketahanan kita kepada Ajaran-ajaran Tuhan bahkan kita akan jadikan harta yang indah dalam hidup kita dan yang terakhir saudara katakan kalau kita beribadah dengan benar roh Allah di kita kita menjadi orang yang sangat bermegah dalam Yesus Kristus Tuhan kita kagum akan megahnya karya Tuhan kita kita kagum akan megahnya pribadi Allah kita yang luar biasa kasihnya saudara setelah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Saya ingat Begitu megahnya karya Tuhan Begitu megah Dan akbarnya kasih dan pengampunan Kepada saya Begitu megahnya kesabaran Ibadah yang benar Bagian kedua ini adalah Mari, hati-hatilah Dengan pengajar jahat Penyunat palsu Atau anjing-anjing Mereka nyata Dan disinilah aktivitas mereka di sini di dunia Jika kita tidak hati hati Maka kita bisa punya nasib Sama dengan mereka-mereka Yang menjadi seteru injil Seteru salib. Itu apa? Mereka mengakui Tuhan mereka sebenarnya perut air Adalah kesukaan mereka Mereka sangat fokus dan suka Kepada hal-hal duniawi Pesta orang Saya percaya Dari tempat ini saya harap orang-orang Kristen Kau sudah menyembah kepada Allah yang benar Roh Tuhan yang membimbing dan memampukan engkau Saya yakin kau akan tidak menjadi orang Kristen duniawi Adame Kau tidak memotong perutmu. perut Perut bukan Tuhan Malah kita suka berpuasa saudara untuk mendisiplinkan keinginan nafsu makan kita. Amin. Kedua, kita orang Kristen -orang, adalah orang-orang beribadah dengan benar. Hati kita disunat, dosa kebiasaan berbuat dosa kita tinggalkan. Roh Allah sendiri yang memimpin dan menghidupi kita sehingga kita kenal percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Kita menghormati Alkitab, membaca dan pelaku firman Allah. Kita sungguh-sungguh berbegak Kita sungguh-sungguh Mengagungkan Yesus Karena Ia Allah pencipta, Karena Ia juru Karena Ia perlu kasih Dan seterusnya Selalu bisa tambahkan sendiri Mari kita, teman -teman, kita berdoa Bapa di syurga kami sudah mendengar Tuhan mau tolong kami Untuk mengerti dan dapat Melakukan firman-Mu dalam hidup kami Terima, Terima kasih sudah diselamatkan Kami sudah diampuni Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan Dan Tuhan selamat kami Dan ibadah kami kepada Adalah ibadah yang benar Ibadah yang benar Bahwa roh hati kami Disulat Dibaharui Kami tinggalkan dosa Dan kebiasaan berbuat dosa kami berubah dari hari ke Kami sendiri melihat menyaksikan dan orang-orang sekitar kami pun. Melihat. Gah! Fuck it Sedang dikerjakan dalam hidup kami. Kami tidak akan meruntuh, tidak akan mundur. Kalau kami salah, kami bertobat. Kalau ada masalah, kami tetap berpegang kepada Yesus dan ajarannya dan setia kepada-Nya dan ketaatan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami anggap sebagai harta kami. Jadi kalau kami bisa setia, bisa taat dalam segala persoalan. Kami terima dari Rasulullah, itu harta Tuhan. Tidak mudah memang, Tuhan. Tapi Kau pasti menyertai kami. umatku yang ada di rumah, beribadah dengan suami istri, anak-anak, keluarga. Bagi keluarga kami yang belum percaya, orang tua mertua, orang selamatkan mereka, Tuhan. Tuhan, kamu dan jadikan kami contoh teladan mengasihi orang menghormati, mengasihi, dan membuat orang tua mertua rumah tangga anak-anak kami Tuhan berkat, pendidikan anak-anak kami -anak, Tuhan berkat, usaha bekerja Tuhan berkati. Sekali lagi Indonesia ini, kami beribadah kepada Engkau dengan benar di Indonesia, berkat Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden kami hormati dan cintai, berkati semua pemerintahan dari tingkat pusat. RT dan RW kami Berkati di sana, berada di dalam hidup kita, berada di dalam hidup kita, berada di dengan, dengan, dengan semangat, Tuhan berada mereka dan berkati kita, berada di dalam hidup kita, berada Makasih kami hidup kita, berada di dalam hidup kita, berada Mari saudara kita, berdiri bersama kita, kita akan mengakhiri Ibadah kita dengan terima berkat Tuhan Bapak surga terima kasih Diakhiri Ibadah ini baik kami yang ada di gedung ini, maupun yang ada di rumah Kami masih masing Setelah-setelah yang kami kasih dan kami cintai Kami angkat tangan Kepada mu ya Bapak Karena kau maha besar melihat dan mengalami Kasihmu amat besar hikmat-Mu amat agung Akbar luar biasa Pengorbanan Geradam hati Panjang suara Kau agung Mulia Kata-kata kami Dan juga untuk melukiskan Menggambarkan bertambah agungnya Terima kasih Terlebih lagi Kau juga tinggal dalam kami Oleh roh dan memimpin menekutku Bapak tolong semua jika, Yang sakit kau sembuhkan, Yang memangkuk Yang susah kau ikutkan Berbagai persoalan masalah Kau turut menyelesaikan Bapak Kami tidak takut gelisah karena Kenalah menyertai Dan kami tahu Allah ini mengasihi semua bangsa Rakyat Indonesia Allah sangat mengasihi Dan kami tahu yang terbaik Tuhan sedang berjaga Buat kami semua Ya, akhirnya ibadah di kantor sebenarnya diterima berkah. Macam-macamlah kita terima berkah kebaikan Allah, Bapa karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal dijelaskan kita sekalian. Hari sampai Maranatha, Isda, tanpa dua kali, semua yang mau bersama. Amin, Tuhan berkati.